Welcome to my channel. 5 52. Sebelum kita mulai pelajaran, klik tanda subscribe. Lalu klik lonceng. Belajar online itu menyenangkan bersama Pak Ari kelas 6 tema 1 selamatkan makhluk hidup subtema 3 pembelajaran 5 Selamat pagi hari ini kita sudah berdoa bersama-sama sekarang dicek kembali kesiapan belajar kita dengan mengisi kehadiran melalui Google Form ya yang sudah pernah Pak Guru berikan ya. Dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk. Disesuaikan dengan kegiatan belajaran melalui Google Meet ini. Oke, tema kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 3, pembelajaran kelima. Yaitu IPS dan SBDP. Pak Guru akan membuka PowerPoint ya mengenai mengenal hewan dan tumbuhan. Apakah sudah terlihat? Belum. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, baiklah Pak Guru tampilkan teks ya tentang mengenal hewan dan tumbuhan khas beberapa negara Asia. Di sini Pak Guru masukkan dua macam negara. Yang pertama Thailand dan Indonesia. Sekarang dari dua negara ini, ya, ada yang menarik tidak? Ada pak, ada pak. Ya. Yang apa pak? Yang Thailand pak? Iya pak. Ewanya yang yang lucu, ya. wow, nah, lucu pak. Lucu pak? Ewannya pak? Ewannya lucu ya, iya. iya ya, pak, lucu. Pak. Ini tinggal tiga puluh ribu ekor, kasihan sekali ya, banyak diburu ya? Sedikit ya pak lihat ya, enggak sedikit. Kemudian di negara kita bagaimana ini? Sudah ada yang pernah melihat bunga ini? Bunga Rafflesia Arnold ini? Belum. Bunga. belum. Bunga. Lihatnya di TV, ya, ya, Pak. lihat ya, ya, Pak. Iya. Saya juga pernah lihatnya waktu itu di TV dan ya. Belum pernah ke sana, Pak. Saya <laughs> di Pak. Ya. Di daerah Bengkulu ya? ya. Sama adanya. ya, Pak. Sama yang di Kebun Raya Bogor ya, Pak. Tapi baunya enggak enak ya, Pak, yang di Kebun Raya Bogor? Iya, baunya seperti bunga bangke ya kantong semar itu ya Pak ya kantong semar seperti kantong semar kalau yang bunga bangke sudah muncul belum baru mau ya udah pak. udah ya ada lembar kerja peserta didik ya Hai iya Pak iya Pak di sini lembar kerja peserta didik uh, silakan dibaca nama siswa nomor absensi dan kelas ini harus diisi ya Ya, pak. Nanti kalian print di rumah ini ya Tujuan pembelajarannya Dengan kegiatan baca teks Sampai nomor 5 ini harus kalian Baca dengan cermat Kemudian Petunjuk kegiatan Petunjuk kegiatan lah gambar hewan dan tumbuhan Yang ditampilkan pada powerpoint ya Nanti pak guru tampilkan powerpointnya Mengenai Hewan dan tumbuhan yang Asia dengan cermat Kemudian lengkapilah diagram fan mengenai gambar hewan dan tumbuhan yang ditampilkan pada powerpoint Diagram fan itu kayak mana pak? Nanti nanti ya Ada gambarnya ya? pak? Oh iya pak Ada Ada Ketiga lah peristiwa pada teks mencari informasi kondisi politik negara ASEAN yang ditampilkan dalam powerpoint Atau di share di grup whatsapp ya Sudah pak guru share ya Kemudian empat, buatlah laporan terkait kondisi politik dari satu negara ASEAN. Kelima, amati teks dan gambar. Dapat powerpoint membuat patung sederhana dari tepung jagung. Enam, jawablah pertanyaan-pertanyaan mengenai alat dan bahan serta langkah-langkah pembuatan patung sederhana dengan benar. Setelah mengetahui alat dan bahannya, buatlah patung dan kumpulkan patung tersebut dengan cara difoto kirim ke WhatsApp grup Aguru, uh, WhatsApp Jabar saja ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan presentasikan patung ini. Jadi diagram fan seperti ini. Nanti di sini perbedaannya kanan dan kiri, tengah-tengahnya ini persamaannya, ya Pak. Ya, ini diagram fan ya. Buatlah laporan mengenai kondisi politik dari salah satu negara anggota ASEAN. Kalian dapat memilih salah satu negara anggota ASEAN ya. Ditulis di Bagian ini ya tuliskan alat dan bahan serta langkah-langkah pembuatan patung sederhana dari tepung jagung. Alat dan bahannya kalian tuliskan di sini. Kemudian langkah-langkah membuat patung dari tepung jagung juga dituliskan di sini ya sudah ada ya tempatnya tinggal kalian menuliskannya saja. Nah setelah kalian mengetahui cara membuat patung dari tepung jagung, buatlah patung sederhana dengan tema hewan. Hewan jangan tema yang lain ya presentasikan patungmu dalam Google Meet pada pertemuan selanjutnya. Ini sudah jelas belum? Sudah, Pak. Ya, sudah, Jadi, Pak. buat patungnya di rumah ya, Pak. Buat patungnya di rumah, nanti tayangkan oh. Google Meet kita ya, Pak. presentasikan, ya. ya. Pak. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya mengenal hewan dan tumbuhan di negara asean ya ips kelas satu tema satu tema tiga pembelajaran 5. bagian pertama myanmar kamboja dan laos ini harima Indochina ya pak terbesar lagi kemudian ini bunga padauk ya bunga padauk ASEAN. ya di kamboja ini kupre atau apa tadi kayak pak Lubu. Ya seperti kerbau. Lubu tanpa, tapi apa ya? Kerbau ya. Lembu itu sejurus. Lembu. Itu. Oh, kerbal. Kerbal ya. Itu ya, kerbau. itu. Ya, kerbau. Ah, ya, banteng pak? Ya. Ah, banteng. Ya. Kita lanjutkan ya. ya, pak. Tenang, ya. Ah, yang tenang. Kemudian bunga rumdul ya. Ini ya cantik sekali Ini bunganya ya berwarna kuning ya. Bisa makan tuh, Pak? Kayak buah pala, iya Pak. Kayak manisan pala seperti bunga uh, buah pala, ya betul. Hmm? Tapi bisa ini, dimakan, iya ya. uh, belum tahu, Pak Guru mempertahankan cuci Iya, Oh iya, iya, iri, dak lapar, iya, iya, iya, India, ya, iya, ini iya, besar iya, iya, Pak iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, oh ya, itu ada di kuburan kayaknya ya pak bunganya iya ya. bunganya ada yang di kuburan biasanya kalau di Indonesia ya ya berbeda dengan kerbau yang, apa lembu tadi ya kalau kerbau mm. air di sini tanduknya sangat lancip ke atas ini seperti yang di Sulawesi apa namanya hewannya kalau di Sulawesi anoa pak anoa betul betul sekali Burina kemudian setelah adalah bunga lotus ya biasanya ada di, ada di kolam di... ya di kolam di danau okay. ya kalau di Jakarta Empang ya, seperti trate ya, bunga lotus itu ya, tapi bukan ya, oh, bukan trape, trate mirip, lo ya, trate lebih lebar, Hmm, Bumbuan air ya, tanaman air ya, Filipina sekarang ini elang Filipina ya, elangnya cantik ya, bukan cantik ya ukurannya. Iya, bukan oh, burung hantu tidak seperti ini matanya ya. Oh, oh mir ah, mirip uh -huh. mirip mir, mir, mir, mir, mir, mir, mir, mir, mir, mir, mir, mir, mir, Indonesia, nah Indonesia yang terkenal di sini adalah Komodo, batu bercula satu, dan yang ketiga ini adalah elang Jawa. Tumbuhan di Indonesia, anggrek bulan, ya, dan Araflexia Arnoldi. Ini tumbuhan yang sangat menjadi um, apa, maskot negara kita ya, itu anggrek bulan ini ya, biasa dipakai di banyak baju batik Indonesia itu lambangnya anggrek bulan. Thailand ya, gajah putih hewannya dan bunga raca perwek ya. Seperti ini, kemudian Malaysia. Malaysia harimau Malaya ya. Kemudian bunga yang dipakai sebagai maskot adalah bunga raya atau bunga sepatu. Ya, Singapura itu kancil hewannya dan bunganya atau tanaman ininya adalah Kancil cerdik itu, Pak. Iya. Allah. Oh. Burungnya Darussalam bekantan seperti ini ya, yang hidung pesek ini ya, ini hidungnya pesek ya. Terus bunganya bunga simpor ya, bunganya bunga simpor. Tadi jangan lupa ya mengerjakan di LKPD-nya ya. Kemudian eh, di sini ya, ada pak. sudah terlihat belum ya? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Oke pengetahuan sosial di sini tentang mencari informasi kondisi politik negara ASEAN ya masih pas juga Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa bukan hanya untuk penduduk Indonesia namun juga penduduk di Asia tenggara negara ASEAN ya ini ada pagar negara, -negara ASEAN-nya dalam ASEAN kemudian di sini kawasan negara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih bisa dengan luas daratannya proses tersebutnya ASEAN Ya, menteri ini menandatangani kerjasama organisasi ASEAN. Ya, yang pertama, Itu negara yang menjadi anggota-anggota ASEAN, ya, patung sederhana dari tepung jagung. Ya, ini langkah-langkahnya semua ada di sini: adonan dari tepung jagung untuk menjadi patung. Ya, jangan lupa nyalakan bahan. ya untuk di ya, nanti, kalian isi LKPD-nya. Iya, Pak. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Kalian isi. Siap, Pak. Cepat, Kenapa? Tuti buatnya. Iya. Oh, cepat ya, Bu Tuti. Ya. Kemudian nanti akan ada evaluasi melalui Google Form. ya. Oh, yang kayak kemarin-kemarin ya, Pak. Ya betul melalui Google Form ya evaluasinya ya nilainya misalkan bagus kalian akan pak guru berikan, berikan pengayaan jika nilainya di bawah KKM atau ketuntasan minimal kalian akan pak guru berikan remedial ya ini, pak guru akan menampilkan sedikit tentang evaluasi evaluasi ini kalian kerjakan di Google Form ya pak guru lihatkan sebentar ya pak sudah terlihat. Sudah pak, sudah pak. Ya, soal IPS. Ya pak. Kemudian SDP ya, di sini ya, semuanya berbentuk multiple choice atau pilihan ganda. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Uh, kalau misalkan ada yang kurang paham, silahkan jawab pak guru ya melalui WA. Ya pak, ya pak. Selamat pagi, selamat ya, mengerjakan. Ya, pagi pak. Ya terima kasih semuanya